serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Wimin akan menyuguhkan kabar spesial dari Lesti dan Bilar di kabar pertama persahabat ya Biar makin semangat nih cidukan yang sangat benar-benar membuat kita baper Melihat kebucinan, melihat kemesraan, kekiutan dari Leslar Kita lihat persahabat, Masya Allah Luar biasa Bang Haris persahabat ya Hanya bisa tentunya menyaksikan kemesraan Leslar Aduh baper banget persahabat ya Senyum-senyum sendiri pastinya melihat kemesraan dari Lesti dan Rizky Bilar Kita lihat persahabat ya banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan diantara dari akun Hakaniati, Masya Allah, insya Allah doa terbaik selalu diselipkan buat keluarga kecil ini Di setiap sujudku, semoga rumah tangganya selalu Allah jaga dari segala hal buruk Selalu dikelilingi orang-orang yang baik dan tulus Limpahan keberkahan selalu menyelimuti keluarga kecil mereka dimanapun mereka berada Semoga kita semua juga yang selalu menyayangi mereka dengan tulus Senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin masya Allah Begitu banyak doa baik Doa yang sangat tulus diberikan dari orang-orang yang sangat luar biasa juga Mencintai dengan tulus untuk keluarga kecil leslar Masya Allah ini mah, couple takkan tergantikan persahabat ya Idola yang sangat luar biasa Kemudian juga bersahabat ya Ada potret juga nih Saat di acara resepsi pernikahan al -Beni. Selalu bergenggaman tangan Berjalan juga bersahabat ya Selalu beriringan Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu Rumah tangganya Sakinah Mawadah Warahmah Amin hanya doa-doa baik yang selalu kita berikan Untuk rumah tanggal Lesti dan Rizky pilar Kita lihat juga perselabatnya di gambar selanjutnya nih Ada tentunya potret juga masih Momen di acara resepsi pernikahannya AB nih. Leslar benar-benar mencuri perhatian banyak orang Masya Allah bahagia selamanya Sampai jalannya Allah ya untuk Leslar Abang L selalu membuat kita semakin semangat untuk mendukung karya-karya Bu Nalesti kejarah dan kita lihat juga persahabat ya di sini ada tentunya postingan dari Kak Nova berarti dua jam yang lalu mengunggah foto BBL dan Papa Bilar ini foto momen saat di acara resepsi pernikahan AB ini namun semuanya dibikin salvo dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Nova Walau bagaimanapun, anak dan orang tua gak boleh dipisahkan. Meskipun dia sudah menikah, ada darah yang mengalir di tubuhnya. Begitu juga dengan kakak beradik. Walaupun ribut, tetap satu keluarga. Semoga besar nanti kamu jadi anak yang soleh ya anak. Dan selalu berbuat baik kepada siapapun, terutama keluarga. Itu kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Nova Pratiwi banyak sekali persahabat ya, orang-orang yang selalu mencari celah kesalahan keluarga besar Lesler kita simak juga diunggahan Lesler Sweetie persahabat ya, kita lihat juga sebelumnya kalimat caption yang dituliskan jangan suka fitnah orang Kak Nova tidak crop foto siapapun, foto yang beliau up dari feed Aci Gemoy jadi jangan suka bikin opini bla bla bla. Kalau pikiran kalian sudah kotor, apapun itu akan tetap salah. Yang barusan komen di feedku bilang fotos di crop, kau pergi cek di feed Gemoy Kak Nova ambil di sana. Bagi yang tak paham, caption mending sekolah lagi daripada bikin rusuh, tuh persahabat ya. Banyak tentunya orang-orang melihat captionnya Kak Nova. Apalagi dari foto yang di crop persahabat ya, katanya itu cropnya Kak Nova Tetapi kita lihat di fanbase Lezler Sweety Ini menginformasikan bahwa Kak Nova mengambil foto tersebut dari fitnya Aci Gemoy persahabat ya Untuk semuanya diharapkan ya untuk tidak saling menyalahkan lagi Tetap dukung, tetap support yang terbaik untuk Leslar Jangan lupa juga untuk voting Bunda Lesti di ajang IMA 2022. Dukungan sangat berarti banget buat Bunda Lesti. Yuk sama-sama kompak, support dan doakan mudah-mudahan Bunda L selalu tetap berkarya dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Amin. Masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan menarik dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan. Kalian silahkan berkomentar. Bang Minda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.